Teman-teman, nama saya Tata. Hari ini saya bergambar. Bergambar adalah kue. Yuk, kita gambar! Hmm. Hmm. Hmm. Kita garis garis kayak ini ya. Tapi kurang jelek. Kita buat wing cuma santai-santai ni. 哇 yeah. lagi lagi kita buatnya yang cepat jangan jangan lama-lama kalau lama-lama lukar kita jadi ancur ancur ancur oke okay, sudah selesai kita buat lindung ini adalah ulang tahun si Tata okay. Jing. Nanti sembilan ulang tahun Tata Sembilan ulang tahun Kini teman-teman Aku kan sudah 8 tahun Aku sekarang lagi ulang tahun teman-teman September Kelinginnya satu dua tiga empat lima, full tata Satu, dua, tiga, empat, lima Sama enam lagi Sampai sembilan sembil <coughs> Sampai sembilan ya full ya. Umur saya sembilan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh lagi sedikit Tujuh Delapan Sembilan Tahun saya Buat namanya Papa Kayak nama saya Tata Baru buat Buat hati di sini dan atau diamond bahasa Inggrisnya, dan kita kasih Nah kita gambar deh ungu di bawah lalu aku kasih nama September saya nanti besok ulang tahun saya Nanti ke, lagi ya, buat bulan tahun lagi vlognya. Aku kan lagi buat vlog juga vlog bulan tahun lagi. Lagi buat vlog. Aku nak dapat ini apa baru. Like ya. Nanti aku kasih... Penuhin warnanya, hatinya juga. Berlian gak boleh, belianin warna biru. Orang <tuh> biru, cara ada teman-teman. <tuh> Sion aku gak punya berlian, atau tau. Api baru. <tuh> merah kuning sekarang aku buat pelangi di bawahnya raja merah di sini raja merah di sini raja merah raja merah teman-teman hmm. ya saya Kok hmm. <coughs> oh, ini dia ah, Bisa saya ini hilang buah Kona merah Rusan oh, karam oh. uh. Itu gua kasih sedikit keraton itu gambar kita. Apa? apa dah. Ini memang ke mana? Mana-mana apa itu? Manaan sahabatku. Tuh, neng Allen, Allen kesukaan Allen. Kesukaan deh aku ini. Sekarang, warna purple, gue gampang kesini baikku adikku coba nanti telungkat kita nanti kita telungkat nanti bilang dil aku jadi mau beli beli sekarang di sini warnanya berbeda warna yang berbeda. anak apa yang aku belum coklat ya coklat. Coklatos Coklatos ini Aku favorit ke coklatos boleh Oke. Okay. Aku kasihkan. Nanti aku kembaliin deh. Aku mau minjem teman Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Emas butriawi. Kenapa ya lagi aku belum dicuri? Merah belang ya pelang saya udah habis, merah belang saya kesukaanku, tapi aku suka warna merah. Aku enggak dijumpain ya. Tunggu, tunggu tunggu. Merah belang saya hilang. Ah, nggak bisa deh merah belang. Warna yang berbeda. Lupa pakai me ini. Biru-biru cerah tadi. Ku lupa, lupa. lagi sedikit, teman-teman. Sekarang jeruk cerah. ini emas saja kok boleh yang bagus-bagus bagus ya wah wow, main jadi emas aku sebaru kali emas? mas bonjo Manja saya udah selesai lihat ya Cara sekarang bilang dadah teman-teman Like sama subscribe ya jangan lupa belnya di kata channel dadah